wah sabar okay. bagi yang mengasihi jir oh, oh, oh. Melakukan segala oh alasanku selamanya kuasa di Segala pertanian Kuluh sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Awasanku Kulah dengan Segala pertanian Kuluh sekarang dan selamanya Kuasanya Oh, Sangka pada segala perkara Biasanya tak berubah Jangan ya, cari kuasa Tuhan tidak berubah Ketika kamu lagi